Pelaku penendang sesajen yang ada di Prorojiwo Lumajang Semeru, Jawa Timur Sudah tertangkap kemarin di Bantul, Yogyakarta Cuman kok wajahnya berbeda ya Maksudnya saya lihat uh, wajah di KTP Terus wajah di TKP, Terus sama wajah di DPO yang kemarin sudah tertangkap Nah ini netizen-netizen saya, follower saya, pengikut saya Jutaan orang Kok mengatakan beda, wajahnya beda ataukah orang lain, atau apalah ini yang membuat penasaran kita semua guys wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam dari saya, Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat guys uh, pelaku atlet penendang sesaji yang di Pronojiwo Lumajang Jawa Timur, kan kemarin tanggal 13 sudah resmi Dicido ada ditangkap kepolisian di Bantul, Yogyakarta Dan pelakunya sudah tertangkap dan sudah meminta maaf dan klarifikasi Cuman uh, konten saya tapi saya ribuan netizen itu komentar kok wajahnya nggak sama, kok wajahnya nggak sama gitu. Jadi ribuan netizen bukan ribuan tapi udah jutaan udah satu M maksudnya kalau satu M itu hitungan di akun tiktok saya itu sudah satu jutaan komentar kok wajah pelaku tidak sama jadi foto pelaku yang ada di KTP sama pelaku yang ada di TKP yang ketika nendang sesajen itu sama fotonya cuman kok pas ditangkap dari pihak kepolisian dia ya berwajib kan dia pakai masker ketika dia melakukan permintaan maaf klarifikasi netizen-netizen yang komentar di akun saya di akun saya di akun tiktok ratu bidadari tv dan akun youtube saya channel youtube saya ratu bidadari tv itu mengatakan banyak yang berkomentar kok wajahnya sih nggak sama ya gitu loh Maksudnya kayak seakan-akan orang lain gitu loh Jadi ini penasaran Jadi teman-teman eh, ini semuanya penasaran Kok kok beda gitu loh orangnya Itu buat teman-teman saya Cuman dalam penglihatan saya itu orangnya sama Hanya saja agak beda dikit ya Kan di konten saya yang kemarin Mungkin konten Dua hari yang lalu yang telah aku unggah, aku upload di channel YouTube Ratu Bidadari TV. Itu saya terawang, sebelum tertanggal loh, udah saya terawang itu Si pelaku mau makan, nggak bisa makan, nggak enak, soalnya Mau tidur, dia nggak juga nggak bisa tidur, gelisah. Jadi dia semacam stres, mau ke depresi, pusing ya mungkin karena tekanan ya ya siapa yang gak stress, siapa yang gak kacau pikirannya siapa yang gak ruwet dimana jutaan orang warga indonesia mencari dia otomatis drop dia itu menyebabkan uh, apa, auranya ber -ber berbeda gitu loh. kalau yang ketika di TKP yang pas nendang sesajen kan gewarang banget orangnya, gewarang, galak sok-sokan kayak gini, cuman ketika sudah ditangkap sama polisi dia akan senyum lembek gitu kan nah itu sudah saya terawang udah saya terawang jauh-jauh sebelum ketangkap nanti dia kan gini aku ngomongnya gini loh kalau nggak lupa ya di channel mungkin kalian bisa lihat channel youtube saya Pelaku kalau ditangkap nanti akan melawan. Cuman kalau udah ketangkap beneran dia nggak akan ngelawan gitu loh. Terus pelaku juga ada pihak yang menyembunyikan. Mungkin masih butuh waktulah untuk mengklarifikasi untuk menampakkan di publik Tapi sebelum dia menampakkan dirinya ke publik sudah keceduk duluan. Dan saya mengatakan pelaku sendiri nggak bisa tidur, makan nggak enak, depresi lah itu yang menyebabkan. E, pergantian aura jadi matanya kan agak sayu kayak kurang tidur auranya kayak orang-orang e, yang apa seseorang yang depresi gitu loh ya mungkin ya karena drop buat aku sih drop gitu loh siapa sih orang yang gak drop dicari orang loh siapa yang gak stres dicari orang se-indonesia loh ini masalahnya masalah sensitif gitu loh Cuman, apa? Buat saya pribadi, semoga pelaku penendang sesajen menjadikan hikmah. Saya juga pernah ngaji, saya juga pernah belajar agama ketika ilmu saya masih sejentik. Saya seperti Anda, saya mengkafirkan orang, membida-bidakan orang, menyesat menyesatkan orang. Tapi ketika saya sudah menggali agama, lebih dalam lagi saya udah mulai redup, redup redup redup. Hal biasa buat saya. Terus pelaku sendiri, pelaku tendang sesajen sendiri kan Dia ya juga masih muda. Ya cuman lebih tua dia daripada saya. Kalau dia kan umurnya tiga-tiga tahun. Kalau umur saya masih 17 tahun lah, masih tua dia. Kalau saya 17 tahun. <laughs> Kalau siang maksudnya. Malamnya beda lagi. Gitu. Gak apa-apa. Semoga menjadi pelajaran di mana kita itu harus toleransi, harus saling menghargai, harus saling menghormati lah. Gitu. Ini mungkin klarifikasi buat teman-teman saya, netizen-netizen saya, follower saya, fan-fan saya, itu pelaku itu sebenarnya sama. Ya satu orang itu bukannya berbeda atau orang orang lain tidak, hanya saja dia. E, mengalami stres, tekanan depresi, tidur gak bisa tidur, mungkin kurang tidur ya menyebabkan kelopak matanya agak sayu, apa ya, agak pucet gitu tuh. ya, terus kalau bisa sih, klarifikasi mungkin untuk melegakan hati melegakan para cocot cocot congor turahnya para netizen 62 mungkin bapak polisi atau pihak berwajib suruh buka maskernya masalahnya banyak loh ribuan jutaan netizen saya follower saya, pengikut saya itu komentarnya ke orangnya beda mungkin eh, pihak berwajib bisa suruh buka maskernya lah biar kelihatan giginya gitu loh biar nggak ada penasaran atau pro kontra atau sujon loh, nanti dikira orang lain padahal bukan orang lain, ya itu hanya saja perbedaannya di mata hidungnya sama mulutnya kan gak kelihatan gitu. Ya udah gitu aja mungkin buat teman-teman yang penasaran ya komentar-komentar netizen saya follower saya yang uh, apa yang penasaran kok orangnya beda-beda Silakan stay tune kamu lihat ini komentar saya habis video ini oke jangan lupa di subscribe like, comment channel youtube ratu bidadari salam dari saya ratu bidadari dukun kondang itulah sejuta umat. Salam.